Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Sahuna Subscribe lah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke Allah Mudah-mudahan kesehatan Kejernihan, pikiran, dan kebersihan hati senantiasa menyertai kita, dan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berupa. Baik, alhamdulillah, masuklah. Mari kita simak video berikut tentang kenapa dikatakan Al-Fatihah adalah ummul Quran, dan apa saja istri dengannya. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum. Bye. Mm -hmm.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 padahal Allah ya Tuhan bukan karena hatinya si A bukan karena hatinya si B ketika kami datang di bawah pas dia tidak kerja pas dia tidak ada kesibukannya pas hatinya pas dia gembira bukan duka sehingga ketika saya datang langsung dia bilang minta tolong apa siapa tahu saya bisa bantu enaknya rasanya itu kalau kita minta baru ada yang bilang oke okay. Saya bisa saya siap membantu bagaimana perasaannya Enak kan? Padahal kemarin-kemarin kita dicuekin sama dia Tapi ternyata orangnya itu berakhlak mulia Dia tidak menyimpan rasa benci Tidak menyimpan dengki Tidak menyimpan dendam Tapi dia selalu ada optimis Bahwa orang itu akan baik Orang itu pasti bangkit Orang itu karena tidak tahu makanya dia membenci kalaupun dia membenci, dia menzalimi, dia berbuat maksiat, ingatlah bahwa ada hari pembalasan yang memiliki hanya Allah, tiada adalah seorang pun yang mempunyai. Iyyaka na'budu wa iyyaka dan ketahuilah bahwa ibadah itu adalah kepatuhan Tuhan. yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap Tuhan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Maka dengan beribadah kita menghindari diri dari segala kemustrikan. Kemudian nasta'in itu adalah pertolongan. Dari kata isti'an. Ah, nah. Jadi dapat menyelesaikan suatu pekerjaan Yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri Maka makna iya Karena setain menuju kemana berserah diri kepada Allah sepenuhnya ya. Untuk memohon pertolongan kepadanya Karena kita mengakui diri ketidakberdayaan itulah Sehingga di sirotol mustaqim, kita memohon petunjuk, petunjuk jalan yang benar. Ya bukan memberi hidayah saja, tapi juga memberi taufik. Ah. <tuh> <tuh> Ihdinasyiratul mustaqim. Hidina, tunjukilah kami," kata Hidayat, sumber petunjuk bersuatu jalan yang benar. Hai, <tuh> hai, jangan lalai selalu berbasmalah atau mengucapkan basmalah ketika memulai pekerjaan Dan kita senantiasa memuji kepada Allah oleh itu nikmat. Baik, demikian saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk seluruh yang beragama Islam. Ya, dan kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.